Lima belas Uci belas Empat belas Tiga belas Lima belas Apa yang apa tadi Bril bilang apa tadi? 17 17 ya. Iya. 0 12. 0 12. 12. 0 0. Bel lagi hitung apa? Lagi tunggas. Tunggas. Oh, gitu. Bakso dan namanya Saskia. Oh gitu. Buat Bakso dan Mamasa Kasia. Oh iya ya. Udah betul ya? Apa ya? kosongan A sama kosongan Amin. Oh kosongan A sama kosongan Amin. Banyak ya, lakunya ya? Iya. Gasnya. Oh, habis ini antar gas kemana? Antar gas ke Amin. Ke Amin. Ke Adu. Kemana? Ke, ke, ke bambalisa begitu berapaan? dua, dua lima. dua mahal ya? dua oh, iya, iya, iya. Ah. <laughs> lagi oh. sih? ya Tuhan Bunda. <laughs> oh lihat Bunda. pink bundet itu ya Enggak itu namanya keriting ampun ampun <laughs> tuh ya satu lagi nih tuh ya ampun ya ampun terus ini hmm. ya ampun <laughs> bundet ini bukan keriting, keriting lah. Menonton yang ya Susu! Sampai <Video>.